Alasan Jim ikut demo tangkap Ahok 4 November. Pendakwa kondang Kiai Haji Abdullah Gimnastiar atau akrab disapa Ajim menyatakan keikutsertaannya dalam aksi damai tangkap Basuki Cahaya Purnama alias Ahok pada 4 November 2016 melalui akun Facebooknya. Ajim mengungkapkan alasan bergabung dalam aksi tersebut. Menurutnya, dugaan penistaan agama Islam yang dilakukan Ahok harus diusut tuntas sungguh besar harapan kepada Pak Jokowi, Presiden RI yang ditemui Ahok sebelum datang ke polisi. Pasti memahami bahwa ini bukan perkara sederhana, cukup satu ayat saja, ayat Allah pemilik jagat semesta diremehkan. Maka dampaknya seperti ini, tulis ajim yang dikutip viva.co.id, Senin, 31 Oktober 2016. Menurut ajim, kasus ini bisa tuntas jika ada perintah langsung dari Jokowi. Dia juga berharap dugaan penistaan agama tersebut menjadi hal yang harus ditangani serius oleh aparat penegak hukum, kekurang seriusan akan berdampak luas dan panjang. Tentu saja kami sama sekali tidak menginginkan ada kerusuhan, kerusakan di negeri yang tercinta, tapi sumbernya itulah yang harus segera diatasi, ucap dia. Ajim meminta kepada warga yang turut ikut aksi untuk tetap kondusif demi menjaga ahlakul karimah. Dia juga berjanji akan hadir dalam aksi tersebut. Insya Allah akan ikut bergabung pada 4 November. Mudah-mudahan ini jadi amal saleh kita semua, ucap Ajim. ACA Ajim berkata, menganggap sepele urusan ini. BENAR Tanda Hubung BNAR akan mengundang bencana A bergabung dengan acara 4 November karena prihatin dan khawatir bila skandal ini tak segera disikapi secara maksimal oleh Presiden dan aparatnya. Bisa berdampak luas dan sangat membahayakan negeri yang kita cintai ini bisa merusak kebersamaan yang dirajut dengan susah payah oleh para pendahulu kita, dengan segenap perjuangan dan pengorbanan. Bila Pak Jokowi kurang diserius atau salah memahami keadaan yang ada sekarang, maka sangat berpotensi, semakin membesar dan semakin sulit dikendalikan siapapun. Karena ini sama sekali bukan masalah politik, pilkada atau suku, ras agama ini adalah masalah penghinaan terhadap agama, sebaiknya Pak Jokowi menyampaikan pernyataan. Untuk menegakkan hukum bukan memberikan mengomentari tentang aksi ini saja. Karena bila tak ada sumber masalah tak akan ada demo seperti ini dan sangat dipentingkan pada hari tanggal 4 Pak Jokowi menerima perwakilan masyarakat, tinggalkan urusan yang lain. Jangan sampai tak menemui sehingga dikesankan ini bukan urusan, penting menganggap sepele urusan ini. Benar-benar akan mengundang bencana semoga Allah memberi hidayah kepada kita semua agar bisa menyelesaikan masalah ini dengan jernih, tuntas, dan adil. Tak boleh bangsa ini babak belur dan hancur hanya karena salah menyikapi ulah seseorang yang kurang bertanggung jawab, yang tak mampu mengendalikan dirinya semoga Allah melindungi kita semua. Amin. Jawara Betawi siap kawal MUI penjarakan Ahok. Forum Jawara Betawi bersatu mengawal fatwa MUI dan mengawal ulama mengutuk keras penistaan Al-Quran oleh Gunar Nur DKI Jakarta Basuki Cahaja Purnama alias Ahok, menurut Forum Jawara Betawi. Kalau dulu di Tanah Betawi, para jago-jago main pukulan, silat seperti pitung, kalin bapak kaya, mentong tolo, mentong gendut, kiai haji darip. Berjihad visabililah melawan penindasan penjajah kafir kolonial Belanda. Maka saat ini para jago-jago Betawi sebagai bagian dari umat Islam dan tuan rumah di DKI Jakarta bersatu mengawal fatwa MUI untuk melakukan jihad konstitusional bela agama dan negara. Kalau bendera ormas saja dihina kita marah, maka seharusnya kita akan lebih marah ketika Al-Quran dan para ulama dihinakan. Dan saat ini ketika seseorang yang bernama Basuki Cahaya Purnama alias Ahok, telah menistakan Al-Quran dengan mengatakan bahwa Qies Al Maidah ayat 51 digunakan untuk membohongi masyarakat agar tidak memilih non-muslim sebagai pemimpinnya. Maka kami para jago-jago Betawi sangat marah, kata Ketua Forum Jawara Betawi Bersatu, H. Basir Bustomi, sedalam pernyataan pesnya, Sabtu, tanggal 29 bulan 10 tahun 2016, karena, lanjut Basir. Ucapan Ahok ini jelas menyiratkan rasa benci pada Al-Quran, kitab suci umat Islam seluruh dunia sejak. 14 abad silam. Al-Quran memberitahu bahwa ungkapan kebencian terkadang muncul jelas dari mulut-mulut pembenci Islam, namun yang tersembunyi di dada mereka jauh lebih besar. Qies Ali Imran, 118 Ahok sebelumnya juga sudah pernah mendegradasi nilai Pancasila, katanya. Indonesia yang berdasar Pancasila menjadi utuh hanya apabila minoritas sudah menjadi presiden. Mari kita bandingkan. Sambung Basir, Amerika Serikat yang saat ini sedang melaksanakan kampanye pemilihan presiden. Apakah penduduk Amerika Serikat rela kalau ada tokoh Muslim di sana menjadi presiden, Nas? Jelas mereka tidak akan rela dipimpin oleh Muslim sebagai presidennya. Nah ucapan Ahok yang menistakan Al-Quran dan menyatakan Pancasila akan menjadi utuh hanya apabila minoritas menjadi presiden RI. Jelas-jelas adalah upaya untuk menggiring opini publik seolah-olah membela dirinya sama juga membela tegaknya Pancasila. Dan dia... dan dia sedang melakukan upaya menghadap-hadapkan antara Islam dengan Pancasila, tegasnya. Basir menegaskan bahwa jago-jago Betawi bersatu untuk mengawal fatwa MUI dan mengawal ulama yang menyatakan Ahok bersalah. Basir juga meminta Presiden dan Kapolri untuk memenjarakan Ahok yang telah menistakan Al-Quran dan membuat keresahan di tengah-tengah umat. Karena kalau dibiarkan maka akan terjadi penghinaan-penghinaan berikutnya, kalau yang menghina orang biasa mungkin efeknya tidak besar. Tapi kalau menghina itu kepala daerah maka itu akan menjadi contoh buruk bagi rakyat, ujarnya, untuk itu, kata Basir. Jago-jago Betawi juga siap mengawal keselamatan ulama dalam aksi bela Islam dua yang insya Allah akan diadakan pada Jumat 4 November 2016 bertajuk Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI. Ayo penjarakan Ahok, yang telah menista agama, menodai Al-Quran, melecehkan ulama dan menghina umat Islam, pernyataan sikap ini. Disepseran secara terbuka bersamaan dengan Apel Siaga Jawara Betawi di Wildartika Cibubur, Jakarta Timur, Sabtu 29 Oktober 2016. Berikut sanggar dan perguruan silat Betawi yang hadir pada Apel Siaga. TS Persahabatan, Sanggar Kodrat Red Beksi, Sanggar Sipitung, Ji Itakung, Kembang Jaya Kusuma, Kijitu Cawang, Iposi, Beksi Betawi Kapuk, Kotek Pondok Aren, Percira Rawa Belong, Silomacan Marunda. Macan Seliwa, Naga Pamungkas, Macan Ngerem, PSPD Pusaka Jakarta, selanjutnya Beksi Merah Delima, Pukulan Betawi, Aliran Rahmat Jaktim, Seni Pencak Silat Babe Saumin, Gerak Rasa Sanalika. Batavia Group, Sikumbang Tenabang, Pagar Betawi, Paguyuban Banten Nusantara, Kumbesi, Sabet Banten, Cingkrik Biru Kifialai, Tiga Serangkai, Pangsi Bekasi, Pantun Anak Betawi, terkait Ahok. 15 Organisasi Islam Indonesia di Malaysia Desak Polri Hukum Penista Al-Quran dan Ulama 15 organisasi Masa Islam, Ormas Islam asal Indonesia yang tinggal di Malaysia mendesak polisi Republik Indonesia, Polri, segera memproses gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Chahedi Purnama alias Ahok sehubungan dipatonya di Pulau Pramuka Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Selasa, 27 September 2016 yang dinilai menistakan al-